Mantap guys Dewi uh, uh. Nah, Begitu tarik ikan Barusan diambung digosok lagi, boy, kamera, boy. Oh, oh. Kerapu lagi. Uh. pas, lagi. <laughs> yes. Dua jangka lebih. Kerapu buat tadi yang bawa itu. He. He. Kanera. Sudah ketar. besar di Anunya Dawi. besar ini daripada yang tadi tuh. Iya. Paling besar ini. Ayo, nah, Pak, kilo, -kilo Uuh, buat tempat.